Kembali lagi di channel Sid. Apa kabar kalian para mantannya gagal move on? Ya iyalah, ngapain nggak gagal move on? Mantannya tambah cakep <laughs> Ya, kali ini Bang Jin akan mereview alur cerita berjudul The Legend of Yang Jian Yang dibintangi oleh Wang Yang Yang, Li Mengying Ying, dan aktor-aktor muda lainnya Dan menceritakan tentang bagaimana Yang Jian muda menjadi dewa perang Yang Jian Daripada kalian amuk amukan mikirin sandal jepit berpasangan Mending cus ke alurnya guys Film diawali memperlihatkan kota cantik dengan lampu yang indah di mana ada seorang anak laki-laki bernama Yang Jian dan adik perempuan yang bernama Yang Chan yang akan memasang lampu lampion. Tiba-tiba mereka menarik Yang Jian hingga jatuh dan juga diejek oleh teman-temannya bahwa Yang Jian adalah siluman kecil yang mempunyai tiga mata. Melihat yang Jian dan yang Chanja itu mereka semua melemparkan batu dan mengenai mata langitnya sehingga mata langitnya mengeluarkan cahaya. Yang Jian yang mulai marah lalu berteriak sehingga menimbulkan angin besar dan badai. Ya, ini adalah ibu Yang Jian yang bernama Dewi Yunhua. Melihat adanya angin dahsyat dan badai tak menunggu waktu, Dewi Yunhua menuju ke arah desa tersebut. Samaan dengan perginya Dewi Yunhua, ada meteor api yang menghantam desa itu, dan terjadilah kemudian keluarlah wanita yang bernama Lin Mo dari kobaran api itu dan berubah menjadi naga raksasa. Lalu, naga raksasa mengejar Yang Jian dan Yang Chan. Namun, Yang Jian dan Yang Chan terjatuh, membuat naga raksasa semakin dekat. Tiba-tiba, Dewi Yunhua membantunya. sehingga negara raksasa itu pun modar. Tak lama kemudian datang sosok pria bernama Luso dari kobaran api itu. Luso mengatakan pada Dewi Yunhua bahwa Luso menginginkan kekuatan perang yang ada pada Yang Jian. Dewi Yunhua pun marah mendengar ucapan Luso. Tak menunggu waktu lama, Luso langsung menyerang Dewi Yunhua. Detik-detik kekalahan Dewi Yunhua, Lusso pun mengambil kesempatan untuk mengambil kekuatan mata langit Yang Jian. Tidak, tidak. Dewi Yunhua yang melihat Lusso akan mengambil kekuatan Yang Jian tidak tinggal diam dan... Tidak, tidak. Dewi Yunhua dan Luso pun modar. Dan film pun baru dimulai. Film dimulai memperlihatkan Desa Guangko yang tengah ramai, dan juga seorang gadis bernama Lu Zippo yang sedang menceritakan dewa perang pada anak-anak yang berada di sana. Tak lama kemudian, segerombolan preman datang membawa kekacauan, mencari Fulang karena Fulang telah merebut kekasih dari adik preman itu. Lalu, preman itu pun menyuruh anak buah menyerang Fulang dan terjadilah. Sementara Yang Jian bersama Yang Chan berada di atas atap sedang santai Yang Jian menyuruh Yang Chan menutup mata agar tidak melihat mereka baku hantam Tiba-tiba Fulang melempar batu untuk Yang Jian Tapi malah mengenai Yang Chan Melihat Yang Chan kesakitan, mau tak mau Yang Jian harus turun. Kemudian musuh Fulang pun menyerang Yang Jian dan terjadilah baku hantam. Di sisi lain, musuh Fulang kini tengah mencari pedang pusaka untuk menjadi kuat. Tiba-tiba mereka terperosot ke sebuah lubang ali alih mereka dikejutkan dengan kolam kecil, mengeluarkan badai kecil, membuat dua temannya ditutup asap hitam, lalu menghilang. Tak lama kemudian, badai kecil menjadi sosok arwah yang bersuara. Tak lain adalah lusuh, hidup kembali menjadi iblis tanpa bentuk tubuh dan wajah. Kini, yang Jian dan yang lain sedang berpesta. Seketika mereka digagetkan dengan kedatangan adik musuh pulang Dan mereka pun melanjutkan pesta itu <tuh> Di saat semua teman Yang Jian sudah tepar Yang Jian melihat sebuah lipatan kertas berbentuk kupu-kupu terbang Dan mengikutinya Ternyata kupu-kupu itu suruhan Lu pau Lalu Lu Pao memperkenalkan diri pada Yang Jian Tapi malah tidak digubris <tuh> B Lu Xipao pun menceritakan kepada Yang Jian bahwa 15 tahun lalu Dewi Yunhua atau ibu Yang Jian turun ke dunia manusia dan membawa kekuatan perang Lalu Lu Xipo pun menyuruh Yang Jian ikut ke Gunung giok untuk bertemu dengan Dewa giok dan membantu mengendalikan kekuatan mata langit itu Namun Yang Jian tidak percaya akan cerita Lu Xipo dan akhirnya meninggalkan tempat tersebut 反正我不是你要找他 yang Jian kini telah kembali ke rumahnya. Melihat Yang Jian, Yang Chan pun menghampirinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara keributan dari luar. Yang Jian dan Yang Chan pun keluar. Tak lama kemudian Yang Jian melihat naga di atas rumah itu. Dan Yang Jian menyuruh pulang membawa adiknya lari. Sedang naga itu pun mengejar Yang Jian. Naga itu pun perlahan menghampiri Yang Jian dan berubah menjadi manusia. Fulang yang melihat Lin Mo akan menyelakai Yang Jian tanpa takut Fulang melempar batu ke arah Lin Mo. Kemudian kertas kecil-kecil seperti hujan datang. Akhirnya Luzipo datang langsung menyerang Lin Mo. Luzipo langsung membawa Yang Jian ke arah hutan pagi pun tiba di mana yang jian dan kawan-kawan semua masih terlelap melihat itu semua yang jian pergi meninggalkan mereka bersama lusipo menuju gunung giok sedangkan lin mo melapor kepada luso bahwasanya yang jian dibantu oleh seseorang tak lama kemudian luso menyuruh salah satu anak buahnya pergi menuju mata air giok malam pun tiba di mana yang jian selalu banyak bicara Mendengar itu, Lucy pogram langsung mengikat tangan dan kakinya menggunakan kekuatannya. Hmm. Hmm. Ya, Yang Jian dikagetkan dengan seorang anak kecil yang bernama Xiaotan. Xiaotan yang melihat mata langit, Yang Jian pun mengetahuinya bahwa Yang Jian adalah anak dari Dewi Yunhua. Ah, Pagi pun tiba di mana saat ini yang jian dan kawan-kawan melakukan perjalanan menuju air mata giok Yang jian dan yang lain pun mampir ke sebuah kedai Menuju ke dalam kedai yang jian dan syautan mendapat masalah saat menaiki tangga Di dalam yang jian dan kawan-kawan tengah menikmati makanan Tiba-tiba yang jian dikaitkan dengan jatuhnya dua manusia Yang jian yang penasaran lalu menanyakan kepada Lu Luzipo tentang keempat kamar yang bisa menjatuhkan dua manusia itu Lalu Luzipo yang menjawab bahwa kamar itu ada empat level Angin, hutan, api, dan gunung Setelah melewati empat tantangan itu baru bisa naik ke gunung mata air Giok. Yang Jian mencobanya berulang-ulang kali namun selalu gagal Hingga semua yang berada di kedai itu pun meremehkan Yang Jian. Malam pun tiba di mana Yang Jian tidak percaya diri untuk memasuki kamar level. Tapi Luzipo memberi semangat dan memberikan pinjaman uang kepada Yang Jian untuk memasuki kamar level tersebut. Hari demi hari Yang Jian berlatih dan juga terus bertarung. <San> Yang Jian pun berusaha walaupun selalu kalah. Lama-kelamaan Yang Jian pun berhasil mengalahkan empat orang itu dan juga berhasil mengambil batu giok dari para guru itu. Malam pun tiba di mana Yang Jian belajar teknik melipat karena ingin memberi sesuatu pada Lu Luzipao Lu Zipao melihat itu salah tingkah atau malu-malu kucing memilih untuk keluar dari kamar Yang Jian Akhirnya Yang Jian akan memasuki salah satu kamar level tersebut untuk penentuan menuju Gunung Mata giok Namun tiba-tiba di luar terjadi kekacauan ternyata ada seorang laki-laki dirasuki roh Melihat Yang Jian langsung menyerangnya Setelah Ruh itu keluar dari tubuh laki-laki tua itu Pindah pada tubuh Xiaotan Dan juga menyerang Yang Jian <tik> Tak menunggu waktu lama Ruh berambut putih menampakkan diri Dan langsung menyerang semua yang ada di sana <tik> Di tengah perkelahian, Yang Jian berusaha mencabut pedang penakluk siluman peninggalan Dewa Yuan si, Agar bisa membunuh ruh rambut putih. Dan Yang Jian berhasil mencabut pedang tersebut. Dan Yang Jian berhasil membunuh ruh rambut putih itu. Dan juga mendapatkan pedang penakluk siluman, tiba-tiba yang Jian dikagetkan seorang laki-laki bercadar yang ada di depan kamar level. Dan juga mengatakan kepada yang Jian bahwa yang Jian sudah berhasil melewati rintangan dan juga bisa menaiki gunung mata air giok, dan laki-laki itu pun memberi sebuah batu giok kepada yang Jian. Tak lama kemudian yang Jian dan antek-anteknya sudah berada di gunung mata air giok, yang Jian pun yang berteriak memanggil dewa giok pun tidak muncul. Po pun menjawab jika ingin memanggil Dewa giok harus tulus dari hati. Yang Jian dan kawan-kawan pun memanggil Dewa giok Tiba-tiba langit menjadi mendung Yang Jian yang berpikir Dewa giok akan muncul. Pasau. Tak lama kemudian pasukan dan Lin Mo datang dan langsung menyerang. Yang Jian yang diserang oleh Lin Mo pun tak berhasil menghindar dan pada akhirnya yang dia jatuh ke sebuah danau Di dalam danau yang dia membuka mata dan dikagetkan oleh seseorang dan ternyata itu adalah dewa giok Dewa Giok tersebut mengatakan dunia ini sedang kacau dan kekuatan dewa bisa juga hancur dan juga bisa menyelaraskan dunia dan itu semua tergantung dalam pemikiran yang jian yang jian yang ingin melindungi dunia fana tak menunggu waktu lama meminta dewa giok membuka mata langit yang jian <tik> Di sisi lain, Poe dan Tan kini tengah bertarung dengan para baju hitam Dan tiba-tiba Yang Jian keluar dari danau tersebut berpakaian yang berbeda Dan juga bisa mengalahkan semua pasukan baju hitam Dan Yang Jian juga mengatakan kepada Lu pau Sudah 15 tahun dendam antara Yang Jian dan Lusu dan Yang Jian akan segera menyelesaikannya. Saat ini Yang Jian kini tengah berhadapan dengan Lusu dan terjadilah baku hantam. <tong> Namun tengah-tengah perkelahian siapa sangka Yang Jian kalah dan Luso berhasil mengambil kekuatan Mata Langit Yang Jian dan juga berhasil mengembalikan tubuh Luso. Di saat Luso ingin mengakhiri hidup Yang Jian tiba-tiba Luzi datang dan terjadilah Zippo yang akan membawa pergi Yang Jian tiba-tiba Luso mengeluarkan kekuatan lalu Luso pun mengeluarkan kekuatan apinya dan memanggil pasukan baju hitam. <tutuh> Tak lama kemudian, Luzipo senang dikarenakan para temannya datang untuk membantu Luzipo dan Yang Jian, dan terjadilah baku hantam antara mereka. Oke, Di sisi lain, Yang Jian kini memangku Lu Zippo yang hampir meninggal. Namun tubuh Lu Zippo menghilang secara perlahan. Lu Di saat bersamaan, Lu Su akan membunuh Yang Jian. Tiba-tiba Yang Jian mengingat di mana Yang Jian masih kecil dan bertemu dengan Dewi Yunhua. Lalu Dewi Yunhua mengatakan bahwa kekuatan perang berasal dari hati yang tulus dan tergantung dengan pemikiran. Tiba-tiba mata langit Yang Jian keluar cahaya dan membuat Luso terpental jauh dan lagi-lagi mereka baku hantam. 你真以为贴眼就是战神之力吧 Hingga akhirnya Yang Jian berhasil membunuh Luso. Yang Jian dan warga desa pun hidup bahagia Dan film pun tamat Saya Bang Jian pamit undur diri Sampai jumpa kembali